Jahtera buat Kita semua seluruh masyarakat Desa Legok Mudah-mudahan kita Senantiasa selalu diberikan Kesehatan dan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Pembangunan Ataupun Kegiatan di masyarakat Desa Legok untuk masyarakat Desa Legok yang lebih maju Kita butuh Tiga pilar Yang harus kita jalankan Satu adalah Tatanan Pemerintahan yang baik Yaitu Kedua Yaitu Sarana, prasarana Desa Ketiga Dibutuhkannya, yang paling penting Ini adalah dibutuhkannya Kesatuan dan persatuan Dari segala unsur masyarakat yang ada di desa masalah tatanan itu sangat penting guna mengatur masyarakat kita harus mengadakan aturan jadi aturan yang dibuat dari Verdes untuk mengatur tentang kemasyarakatan yang kedua sarana-prasarana sarana-prasarana yang ada di desa Legok yaitu kita butuh sarana-prasarana dari kantor desa aula desa terus eh, poskes desnya posyanduknya dan juga kantor-kantor untuk eh, stikat RW maupun RT dan juga untuk sarana prasarana kegiatan keolahragaan masyarakat, sarana ibadah juga perlu kita membangun, yaitu musholah, masjid dan sebagainya, karena masyarakat desa Legok semua mayoritas adalah Muslim. Jadi, di sana harus ada pembangunan sarana tempat ibadah. Dengan demikian, kita harus adanya seluruh kegiatan yang ada di masyarakat desa Lego. Yang paling utama yaitu kegiatan kemasyarakatan tidak akan berjalan tanpa adanya kesatuan dan persatuan dari seluruh unsur lapisan masyarakat. Dengan demikian masyarakat harus kompak, harus bersatu di bidang apapun. Baik bidang pembangunan maupun kegiatan-kegiatan eh, sosial yang lainnya Dengan demikian masyarakat harus kita ciptakan kembali Yaitu kegiatan gotong royong supaya kenapa Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti itu menjadikan ciri khas masyarakat desa untuk saat ini sudah berkurang Rasa untuk persatuan dan kesatuannya Apalagi kita gotong royongnya Itu alangkah lebih baiknya kita ciptakan kembali Guna mendukung segala kegiatan yang ada di masyarakat Kalau masyarakatnya tidak bersatu Ataupun persatuan dan kesatuannya Tidak kompak Kegiatan apapun masyarakatan mustahil akan kita bisa jalankan itu mudah-mudahan masyarakat semua bisa menjalankan kegiatan-kegiatan untuk kebersamaan untuk pemberdayaan di tahun 2018 ini kita melaksanakan kegiatan yang harus langsung menyentuh kepada masyarakat satu yaitu pemberdayaan di bidang usaha kecil dan industri rumah tangga e, yaitu kalangan ibu-ibu e, rumah ibu-ibu rumah tangga untuk menciptakan paling tidak e, menambah pendapatan Ibu-ibu rumah tangga kita bentuk Yaitu Pemberdayaan pembuatan kue Jadi ibu-ibu Di sana membuat kue Guna nantinya bisa Disalurkan Kepada ataupun dijual Kepada masyarakat Dan juga mudah-mudahan ini bisa menambah uh, Income Alhamdulillah uh sangat membantu untuk ibu-ibu rumah tangga seperti saya mm. yang ada di rumah, ada kegiatan Alhamdulillah saudara-saudara saya juga merespon atas tawaran yang dari desa jadi ya begitu kita bikin satu kelompok memang udah ada, ada kelompoknya udah ada pengerjaannya, udah terutin. cuma kalau kemarin-kemarin Tunggu pesanan aja, soalnya kita belum punya tempat pemasaran yang tertentu gitu, Jadi orang-orang gak -orang pesan, kita baru bikin gitu. Kita memanfaatkan dan kita gunakan bantuan bahan-bahan dari desa semaksimal mungkin Untuk pengelolaan supaya barang-barang ini awet sebelum pemakaian kita dibersihkan dulu begitulah sesudahnya kita dibersihkan lagi dan disimpan rapi dikeringkan, disimpan rapi supaya tidak berkarat itu untuk pengawetan perabotan mahan terus penyimpanan juga kita masukin lagi ke dalam dus lagi kami mohon bantuan untuk bahan-bahan seperti di dimana untuk menjelang uh, hari raya Idul Fitri, biasanya kami uh, kebanyak-banyak yang pesan baik dari desa Legok maupun dari luar desa Legok pun itu ada yang pesan jadi kami kekurangan bahan mudahan uh, dengan adanya bantuan dari desa ini banyak ibu-ibu yang terinspirasi oleh kegiatan seperti saya ini ataupun pendapatan ibu-ibu rumah tangga yang ada di wilayah desa jadi dengan dibentuk itu sengaja kita ciptakan ibu-ibu uh, supaya bisa menghasilkan tambahan eh, untuk pendapatan keluarga Yang kedua yaitu pemberdayaan di bidang posyandu UP2K dan eh, BKB yaitu PMT Jadi kita memberikan eh, bantuan kepada Ibu hamil dan juga balita-balita berbentuk makanan dan juga susu itu untuk menambah gizi, dan juga supaya balita-balita kita bisa terkontrol dan juga sehat. Makanya, untuk itu kegiatan posyandu ditambah dengan. Eh, PMT itu penyaluran eh, Makanan kepada Balita dan ibu hamil Itu mudah-mudahan Bisa bisa terus Berkesinambungan Yang ketiganya Yaitu di tahun 2018 Ini yaitu Pelatihan kewirausahaan Dan eh, Kegiatan Kepemudaan Yaitu kewirausahaan di bidang Pemuda di sini, kita karena di wilayah desa Ledok itu banyak perusahaan, dan juga di situ ada bahan-bahan eh, ataupun limbah yang terbuang, salah satunya yaitu palet ataupun kayu-kayu. Di situ kita manfaatkan supaya bisa dibuat. Dan juga berguna nantinya bisa menjadikan e, tambahan ataupun income buat kepemudaan, dan juga bisa kita buatkan untuk e, sofa. Di sana kita buat sofa dari bahannya, dari mulai kayu-kayunya dari limbah, dan juga dikreatifkan menjadi e, sofa itu salah satu supaya bisa mendapatkan penghasilan untuk. Para pemuda di sini, pembangunan pemberdayaannya saya titik beratkan untuk pemuda dan ibu-ibu, supaya mereka bisa paling tidak mengangkat eh, perekonomian di wilayah eh, desa. Jadi, kalau memang para pemuda dan ibu-ibunya bisa kreatif, bisa membuka lapangan kerja. Mudah-mudahan nantinya sisi income perekonomian desa bisa terangkat. Pembinaan yang telah dilaksanakan di 2018 ini terutama yaitu pembinaan pemuda dan olahraga, terus pembinaan organisasi perempuan ataupun PKK, dan juga pembinaan peningkatan eh, kapasitas LVM ataupun lembaga pemberdayaan masyarakat, dan juga yaitu pembinaan eh, masyarakat dalam eh, penanggulangan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu salah satunya Yang pertama yaitu pembinaan pemuda dan olahraga Kenapa saya eh, Terapkan itu Itu pemuda Supaya lebih giat Dan juga dilihat dari Potensi dan hobinya pemuda Kalau memang dia eh, Mereka Bisa Berkreasi di bidang olahraga Maka kita ciptakanlah di bidang olahraga. Jadi di sini saya pembinaannya di bidang olahragaan sepak bola. Jadi mereka ikut latihan setiap hari, terutama di hari libur sekolah. Sengaja saya pembinaan di sini tingkat remaja dari umur 10 sampai dengan umur 25 tahun. Itu guna menciptakan pemuda yang benar-benar uh, berkualitas, nantinya berkesinambungan. Mudah-mudahan uh, ini bisa menciptakan pemuda yang tangguh untuk masa depan. Kalau dia senang olahraga di bidang sepak bola, salah satunya seperti itu. Dan juga yang lainnya yaitu uh, pembinaan organisasi perempuan ataupun PKK kita untuk meningkatkan kinerjanya kita uh, belikan seragam dan juga kegiatan uh, PKK yang lainnya guna menunjang kegiatan PKK supaya lebih uh, maju lagi. Untuk selanjutnya itu kegiatan uh, peningkatan kapasitas uh, lembaga pemberdaya masyarakat. Itu LPM di sini supaya LPM lebih proaktif guna menyampaikan kepada masyarakat bahwa lembaga pemberdayaan masyarakat itu menciptakan masyarakat kira-kira apa potensi-potensi yang ada di wilayah masyarakat eh, desa Legok. Intinya, itu untuk... Pembinaan yang lainnya itu Pembinaan uh, masyarakat Dalam penanggulangan KDRT Di sini karena Berdasarkan uh, Sekarang undang-undangnya jelas Bahwa kekerasan Dalam rumah tangga itu Ada undang-undangnya Maka harus kita sampaikan Jangan sampai terjadi Hal-hal uh, Yang kira-kira menyimpang di dalam rumah tangga apalagi untuk kekerasan terhadap anak. Kenapa itu harus kita sosialisasikan dan kita bentuk pembinaan? Akhir-akhir ini sering terjadi kekerasan terhadap anak. Maka karena anak itu adalah satu titipan dari Sang Maha Pencipta dan juga, kita harus bisa mendidiknya karena anak adalah penurus kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bisa eh, dipahami oleh masyarakat supaya tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pembangunan yang ada di wilayah Desa Legok yaitu: kita sesuaikan dengan Kebutuhan di lapangan Dan juga supaya bisa merata Di sini Berdasarkan kebutuhan Di lapangan dan juga hasil eh, Kajian Yang diadakan di musdus musyawarah tingkat dusun Yang bisa kita terapkan Yaitu infrastrukturnya Baik di bidang betonisasi dan juga papik blok drainase maupun yuditnya di sini kita laksanakan di tiap-tiap RT kita bagi berdasarkan kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Misalnya salah satu contoh yaitu betonisasi yang kita laksanakan di RT 02 RW 01 Uh, itu karena memang kebutuhan di masyarakat uh, yang jalannya yang tadinya rusak makanya kita uh, adakan betonisasi. karena kalau melihat uh, bentuk jalannya kalau melalui pumping block itu kurang bagus makanya kita buatkan dengan botonisasi dan juga di RT 05 RW 02 pumping block juga dilaksanakan di tiap RT yaitu di RT 04 RW 06, RT 0802, RT 11 RW 05, RT 12 RW 03, terus di RT 13 RW 03, rt 14 RW 03 dan juga di MP 14 RW04 dan RT18 RW04 itu untuk uh, pemasangan paving block berdasarkan kebutuhan di wilayah RT masing-masing dan juga pembangunan yang lainnya yaitu pembangunan posyandu dan pembangunan uh, puskesdes di dalamnya yaitu satu pembangunan Posyandu di RW 07 dan juga Posyandu di RW 04. Itu pembangunan kalau di RW 07 di ada di wilayah perumahan permai ataupun perumahan lego permai di sana kita bangun Posyandu e, yang permanen guna nantinya bisa menampung kegiatan kader-kader posyandu guna memberikan kesehatan kepada masyarakat yang dibantu oleh bidan desa dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seluruh kepala desa Merasa terbantu karena dana tersebut masuk langsung ke rekening desa dan juga bisa dipergunakan, dan juga pengguna anggarannya adalah kepala desa langsung. Jadi, kepala desa di sini sangat terbantu untuk pembangunan-pembangunan dan pembinaan serta pemberdayaan. Yang ada di wilayah desanya masing-masing, dengan demikian eh, masyarakat desa Legokut terbantu dengan adanya eh, bantuan dana desa tersebut karena program-program yang tadinya belum bisa kita laksanakan dengan adanya anggaran dana desa ini. Pembangunan bisa kita program. Lebih baik mana yang bisa kita bangun terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan dari masyarakatnya, dengan demikian bantuan dana desa ini sangat eh, membantu untuk pembangunan dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah desa. Sangat relevan sekali. Eh, adanya dana desa tersebut apalagi dana desa di tahun 2018 ini untuk desa legok kurang lebih sekitar 2 miliar dengan demikian kepala desa selaku pengguna dan penanggung jawab anggaran bisa eh, memfokuskan anggaran dana desa tersebut untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan yang ada di wilayah desa Legok. Untuk menambah uh, income untuk desa Maka kita juga harus menciptakan uh, badan usaha milik desa untuk di 2018 ini Desa Legok Membentuk BUMDES Yaitu badan usaha milik desa Yang nantinya Dikelola oleh eh, Para Ketua dan Anggotanya BUMDES tersebut Yang ditanggung jawabkan Ataupun yang selaku penanggung jawabnya ataupun pembinanya, yaitu kepala desa di sini, kita membuat BUMDes ataupun badan usaha milik desa ini. Itu ingin menciptakan satu income untuk e, masyarakat dan juga desa kedua, supaya e, BUMDes tersebut bisa berjalan dengan baik. Sesuai dengan adanya potensi-potensi yang ada di wilayah eh, desa Legok, salah satunya yaitu kita adanya danau ataupun kolam yang ada di wilayah eh, desa. Maka, untuk itu kita buatkan embung di situ untuk eh, satu pengairan dan juga di sekitar wilayahnya tersebut nantinya akan kita buat satu yaitu pusat jajanan ataupun pujasera di sana kita bentuk pusat jajanan di sana guna menambah income untuk desa dan juga bumdesnya tersebut. Untuk selanjutnya kita Kedepannya ingin juga membuat sarana-sarana ataupun eh, tempat eh, olahraga buat masyarakat eh, desa di sekitar eh, danau tersebut akhirnya saya mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada seluruh keluarga masyarakat desa Legok atas Partisipasinya Dan juga Pada seluruh pihak Yang telah membantu Guna Bisa terselenggaranya Pelaksanaan pembangunan Dan juga kegiatan-kegiatan Kemasyarakatan Yang ada di Desa Lego Intinya mudah-mudahan Kita bisa terus Menjalin Silaturahmi dan juga bisa memperkuat persatuan dan kesatuannya, guna menciptakan masyarakat yang lebih kompak, lebih maju, lebih sejahtera, dan juga masyarakat Desa Legok yang harmonis dan religius. Intinya, Segala upaya yang telah kita laksanakan mudah-mudahan mendapatkan ridho dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga seluruh kegiatan ini bisa membawa desa Legok ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.